Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.72408 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72370. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212 Sembilan delapan tiga satu satu. Sekali lagi, kosong delapan satu dua satu dua sembilan delapan tiga satu satu. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Forex hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.